Thank you. Selamat pagi anak-anak <laughs> Aduh jangan bunga ya Ngedhati kue-kue pada Sekolah-sekolah lang STM Jangan lorah patut yakin Mulyane Oh tepenan <laughs> Tutup laku nih Demain lagi jaman nih Sekolah lang STM ya Kepada kue-kue pada anak anakku Manum nebune jam pitul Jam setengah bulu Tesinan terminal Karudut bopok karo, bopo karo calok Terminal <laughs> Anak maning wah Waduh Saking, apa orang duanya kakak dipalang untuk Cilaca kota ngepit. Kan umat jam setengah lima. Untuk, untuk, untuk, untuk, aneh-aneh banget gembes nangon selarang hahaha mentennya dipompa kanker, kali guntur sekolahan kayak ini pita kalau disendek namaring warung belum tembok box gelam hahaha kayak mudah lah pirang-pirang pancin yang anah mani gak ngerti padam bakal pada anggel lagi jajan nge nang parung nge biung nge Masya Allah boleh mangan mendoan ya telung lembar, es teh, rong genas Rokoknya telung, ler, pau, dibayar pira, sibuknya <tis therese> Aduh, aduh, aduh, kasus pada jaket, tapi nyambel dirasa kenapa ya? Oke, oke, kita bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai, ya ya. Ya, salah bang Manu, zaman sekolah ya, di sini aku belajar, akhirnya bakal ya Oke, akan segera kita mulai pelajaran siang hari ini tapi sedulunya nyompein absensit pada pada mangkat tempur bocah bocahike hahaha <laughs> karto tuying karto tuying ada pak kartono <laughs> kartanom kartanom pada supin priang omriang kantong kantong ramane mati pak oh ramahnya kantong mati cuma <laughs> aja nge <ke>, randanya penyungnya <laughs> oke okay. yang selanjutnya tukiman A tukiman A orang tukul kotamu barang terminal sedar hahaha <laughs> Tukiman B Tukiman B orang mlepuh, pak Dua orang dina mau mlepuh nge, orang mlepuh sekolah Haa, ya. Kita dising lepuh pun lorok-dok, jah Masa Wah, gaul, kian, poh Sekolah-sekolah, aduh, jangan pajak-pajak Ini pun itu, ini nge-apsen, nem, aku, lorok-dok, jah Udah gue, gue, bahan, maning, jahpe, sorang-papala <laughs> Oke, karta dan kartu tu, Ini, sambungan Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran bahasa. ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa ya sal. Anak apa orang. Orang ngerti pak Hahaha. Nek orang ngerti ke, kah dari Hari ini kita akan belajar mengenai antonim atau perlawanan kata. Hahaha. <laughs> Oke, okay, kita mulai aja ya. Jadi begini anak-anak, sing jenengane antonim ya. Gue adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bayan tunjanya ke ke anak lawane ya. Misalkan langit lawan kata apa? bumi nah gue kan <laughs> oke sekarang kita mulai saja lah ya pak guru sih kan menyebutkan kata lah mengko ya pak guru ngomong apa baik kata kata apa baik sing mau guru ya tolong digolotnya lawan katanya langsung dijawab ya <laughs> kartu tuinnya ngara <ngelokartan>, bareng ya <laughs> oh, oke janji kai ku orang tegeng kai ku itu salam guru-guru se kabupaten Cilacap langsung pada unjuk rasa maring DPRD on SPP gratisnya dicabut oke hahaha tapi lihat dijawab loh ya 8 katanya apa kita mulai dari sekarang kata yang pertama anak-anak pinter umur umur ato lunga Karim, kanan, kiri, maju, mundur hahaha, segi, madang hahaha, segi, kencang, lele, lele, lele, kencot, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Sing bener lele, Sing lele, lele, Sing pada <tium> Sing salah model. Ini cuma Bisa orang ya? Saya mau Lu tuh pertanyaan dah lo. Dijawab banget gitu. Lu tuh pertanyaan, dijawab banget. Ajak pada orang aja, we. mana lu? Lu tuh pertanyaan murid-murid! lu dijawab banget guru Kampung lu pada lu. Kampung lu pada lu. Wes pada balik pada balik pada balik. Lu mana mana belum wajah ya. cukup cukup cukup cukup kurang kurang kurang para bodoh Kira -kira ini kurang Oke, pelajaran sudah selesai. Oke sudah selesai Tau Lajaran Rusak rusak pada. Oke dan jora menang kok berbalik ke arah dulu? Oh!